cuma tanya Remember. aja thank you so much mister. <laughs> thank you <Yeah>. misal that's <laughs> why I remind you, ya it's good ya nanti kalau saya juga melakukan kesalahan juga diingatkan so, ya masih masih uh, sudah di reminder misal ya masih misal reminder reminder remind. yeah. oh reminder reminder reminder remind. kalau remind maksudnya reminder itu diingatkan kalau reminder itu pengingat hmm oke okay. baik Oke, okay, uh, ada noun. Oke, okay, sekarang noun. Noun ini seperti biasa ya, kata kerja ya, kata benda. Uh, maaf bukan kata kerja, tapi kata benda. Maksudnya benda is not is a person, place or thing. Jadi bisa orang, bisa nama tempat, bisa nama benda, ya. Benda mati, benda ini juga masuk kata kerja, kata benda ya. Jadi kalau misalkan, lo ini kok manusia kok Alex bisa ada kan ada Alexa misalkan di sini Alexa, itu nama orang ya. Kenapa kok dijad, dikategorikan sebagai kata benda ya? Karena memang Alexa itu kok ya, ya, intinya dia nama orang, tapi juga bisa dijadikan kata benda ya. Jadi kadang kalau definisi kata benda itu bagi apa bagi uh, uh, siswa yang tidak memiliki background pendidikan biasanya diasosiasikan dengan benda saja, ya, Misalkan, uh, meja, kursi dan sebagainya. Padahal tidak ya. Artinya nama orang, nama tempat. Dan juga nama-nama istilah itu tidak bisa diberikan sebagai kata benda ya. Jadi tidak terikat dengan benda mati ya. Ada okay. pronoun, pronoun itu kata ganti ya. Seperti she, he, it yang kemarin ya, yang sudah saya jelaskan itu uh, kata ganti. Okay. Nah ini adjektif itu kata sifat ya. Kata sifat. Jadi kata sifat itu menjelaskan kata benda. Jadi misalkan a beautiful Gol perempuan yang cantik ya. jadi ada uh, yang cantik itu siapa? perempuannya kan? jadi posisinya adalah kata sifat itu menjelaskan kata benda contoh misalkan, uh, mungkin ada yang mau ngasih contoh? Uh, kata benda yang ditambah kata kata sifat? Uh, Bu Habibah? sudah on Bu? are you on? Hmm. Ya Habibah hai, Ya. Ya ya Ya. hai, hai, Bu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kata hai, hai, hai, kata hai, hai, kata hai, hai, hai, kata hai, hai, hai, hai, hai, hai, kira-kira apa bu? Uh, oh, a, oh. uh, a good man. A good man, oke okay, ya. Yeah. Good man. Yeah. Jadi perempuan ya. Uh, sorry, laki-laki yang baik itu yang maksudnya ya. Alexa, do you want to give example uh, noun with adjective? Oke, sudah. Kesini. Enggak, enggak, enggak yeah. kedengeran kayaknya. Sampai Pak, Pak Lukman. <laughs> Sampai okay, uh, yes, mister. Pak Pak Pak pa, deh, Pak Lukman deh. Kira-kira yes. coba, Pak, kasih ini. Kimmy eh uh, noun with adjective. Adjective. Yeah, eh uh, I am handsome. <laughs> No, I mean uh, noun with adjective Maksudnya kayak Handsome man gitu maksudnya Oh, Jadi, handsome man, man. oke okay. oh, Laki-laki yang tampan gitu oh. Jadi bikin-bikin itu, Pak Coba Kira-kira? Coba-coba Lucky boy Lucky boy Lucky boy, good Lucky boy uh, Yang beruntung gitu ya uh, Yes, mister Bad boy Oke, okay, one more Bad boy Kalo Kalo lagi. Bad boy Apa? Bad boy, mister Bad boy Apa? Bad, bad, bad boy Bad boy, oh, bad boy, oke, okay, bad boy, anak yang, anak yang ini ya, nakal ya, nakal atau buruk, buruk itu, oh, ini ya, jadi kata itu tidak harus diartikan secara kamus ya, coba kata bad itu ya, kalau bad boy itu kan artinya anaknya nakal, jadi kalau misalkan diterjemahkan secara ini kamus berarti ya anak yang ini toh, anak yang jelek, jelek. <laughs> padahal artinya kan nggak enggak sepenuhnya itu ya, oh, so, jadi walaupun nanti nanti ada beberapa kata yang makna kalau ini kan cuman, uh, mengalir ya, kalau satu-satu ya saya akan menjelaskan satu-satu. Oke okay, lan, thanks. Juara uh, you are you royal chemistry. Uh, conjunction nah conjunction itu uh, kata ini ya kata kata sanding ya jadi kayak dan uh, terus kemudian tapi itu conjunction ya oke ini simpelnya sure. seperti itu uh, untuk rincinya itu nanti sambil jalan ya. saya akan menjelaskannya sambil jalan karena nanti slide langsung dengan prakteknya gitu kalau ini kan cuma ngasih uh, apa uh, semacam reviewnya aja, oh, ya, nya aja ya nya aja ini ada preposition, ini saya akan jelaskan nanti. karena saya jelaskan sekarang, nanti agak ini agak repot. Nah, sekarang perubahan kata ya, saya akan menjelaskan disebut perubahan posisi kata part of speech". Contoh misalkan begini: ada uh, argu, kata argu. coba so, perhatikan tulisan argu di sini, apa itu argu? Ada yang tahu, what, what does it mean? Argue? Argue, argue, argue, arhu, arhu. berpendapat ya, oh. pendapat, pendapat, pendapat, argumen. Itu maksudnya argumen dari kata aku, I dan lara people gitu, ya. Itu ber, saya berpendapat bahwa banyak orang gitu, ya, Agree. itu kata kerja artinya berpendapat jadi dia kata kerja verb. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi argumentation dia akan belum menjadi argumentation posisinya oh. berubah jadi apa? kalau di sini kalau, jadi... itu kan verb. kalau argumentation ketambahan ion artinya apa? sebuah pendapat kan sebuah argumentasi gitu kan artinya yes, kalau yes. argumentation ini dia, dia ya. jadi maksud saya adalah kata itu kalau ketambahan ion jadi, kalau kata kerja ketambahan ion itu posisinya berubah menjadi uh, ini apa menjadi uh, kata beda ya. contoh lagi misalkan uh, Eh uh, apa ya? Geopitik. Lokent itu apa? Ya? Artinya apa? Loket itu maksudnya uh, mencari lokasi menempati. Ya? Apa? Siapa tadi? Ayo? Ada yang I, I heard uh, some background. Oke, Kemudian. lanjut ya. Locate itu dia artinya okay. mencari lokasi ya, berlokasi gitu ya kata kata kerjanya. Itu nanti biar berubah jadi location. Location. Nah, oh. dari verb lari ke nam, gitu kan. Kemudian apalagi? Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi ini jadi apa? ketambahan ion gitu. Plan, plan. Plan menanam. oke, okay. good. Plan, terus berubah jadi apa Bu? Plantation. plantation ya. Itu yeah. kalau ini Bu, ini itu dari okay. noun, ya. Ini ini tetap, ini ya, tetap bener ya. Tapi memang tidak berubah secara cara posisinya. jadi plan berubah jadi plantation. Oh, sorry. Plan jadi plantation. Itu masih noun Bu ya. Jadi masih now. Um, Jadi plan itu kan tanaman now. ya, tanaman itu kan kata benda. Uh, plantation itu tak yeah. uh, apa sebuah apa ya, sebuah taman, sebuah ini ya, sebuah ladang gitu ya. Itu yeah. juga masih, masih now. ya, tetap ya, tetap now. Jadi dia bukan oh, cara ya. ini, cara ini tidak ini. Tapi memang seperti yeah. itu. Jadi yang intinya yang saya maksudkan adalah kalau yang ion belakangnya itu sudah pasti kata benda ya. Jadi jangan dijadikan kata kata kerja. Ya. Jadi misalkan I argumentation saya saya berargumen gitu ya. Jadi mungkin di bahasa Inggrisnya di I argumentation gitu itu salah ya. Karena yang benar <laughs> I argue gitu ya. Saya berargumen Arch. gitu ya. Dan misalkan saya mencari loka lokasi, ya, berarti I locate, gitu ya. Jangan locate. I location, karena location itu kata, kata kerja, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau mau ini sebenarnya di kamus itu ada, ya. Di kamus itu ada ada keterangannya, ada kata kerja, ini kata bendanya, itu ada, ya. Yes, uh, contoh lagi ya, coba. Uh, sekarang kalian yang, yang ini, coba Bra brainstorming, ya. Bra -brainstorming. Kira-kira apa bentuknya book. aja? nggak usah, nggak usah dari apa ke apa. Coba kata-katanya apa gitu. nanti. Saya saya bantu cari, book Mister book. book Book dari kata "x" jadi "action". Nah, "x" oh, oh X, yeah. X, iya, "x" action, A "action". Yes. Verb, ya. Oh iya, yeah. "action". Asal lagi, nah, menjadi... "action". Action, action. Oke, okay, apa-apa. action, kalau actionnya itu beracting gitu ya. Kalau act actionnya itu actingnya, jadi nanya Jadi kalau saya beracting gitu ya, jangan bilang I action gitu ya. Itu malah, malah aneh ya. Bilangnya I, I act. Saya berber -ber sandiwara. Gitu ya. kan kalau bahasa Indonesia-nya sandiwara. Gitu ya. Terus siapa lagi ya? Yuk. Konsep mister konsep, konsep, conception itu masih ini ya masih konsep, ya masih konsep, masih konsep, kenal itu cuma ketambahan makna jadi kayak konsep, ya kalau dalam bahasa indonesia kan ada ada apa ya misalkan loh sama gitu gitu loh konsep, an gitu loh, pe -an gitu loh. Kayak Nah, discuss good discuss Bajanya discuss, discuss. Dis, oh ya yeah. discuss, discuss discussion discussion mbak jangan discussion isn't discuss. oh. grammatik discussion discussion nah cut nah jadi kalau saya berdiskusi dengan teman bahasa Inggrisnya bagaimana I, I discuss with, with with my friend betul nah, ya saya berdiskusi dengan teman saya jadi jangan I discussion gitu ya, salah jadi cari bentuknya, bentuknya apa gitu, jadi ditarik bentuknya apa atau ditambahin ion kalau pengen digantikan menjadi kata benda gitu ya. Nah selain ion itu ada juga misalkan lagi misalkan, saya okay, misalkan oke ini yang ion dulu aja deh, yang lain nanti sambil jalan ya. Contoh satu lagi sebelum kita lari ke buku. Perang, dengar kata ini? Apa ini? Bajanya Persiapan? Apa? Ya, repair. Repair, kalau mungkin yang ini apa yang familiar dengan bahasa Arab ini seperti hanya mirip itu loh Pak, mirip dong gitu Kalau congrat, congratulation enggak, congratulation itu kalimat ini ya. boleh dibilang sebagai kalimat apa? interjection sebenarnya. Jadi seperti halo, hey, gitu. Oh. Congratulation itu ucapan selamat. Iya, mm, yeah, yeah. itu Congrat itu uh, istilahnya ya kata kata sifatnya emang congrat ya mengucapkan terima kasih tapi congratulation itu tidak tidak bisa digunakan dalam dalam apa dalam sebagai noun gitu loh jadi itu hmm. cuma kayak seperti ini, happy birthday gitu happy birthday oh, like. seperti itu oh, yes, oke okay, uh, jadi ini perubahan kata ya jadi dari Perubahan tadi, perubahan part of speech, atau perubahan posisi kata, dari, dari apa, dari, kemudian menjadi, menjadi now, ya, jadi ingat ya, ini ada satu lagi, jadi ingat ya, dalam perubahan seperti ini, berarti maknanya itu mirip, maknanya itu berubah, ya contoh misalkan, saya kasih tahu, ada kata Peggy, ada yang pernah tahu kata Peggy, Is Ada yang tahu nggak What is Eh, uh, itu misalnya apa? Kayak tempat ya? Location ya? Location. itu artinya so. mengkosongkan. Meng meng meng meng oh. meng sesuatu. Jadi, oh. uh, misalkan misalkan uh, apa? Uh, Bapak pak lukman punya ini punya apa misalkan punya itu dulunya punya, sekarang posisi asisten, asisten itu sudah tidak tidak di tidak ada lagi gitu jadi dilawongkan dikosongkan posisinya sudah tidak air asisten lagi itu namanya vacant jadi mengkosongkan itu jadi posisi itu sudah nggak ada orangnya sengaja dikosongkan atau memang secara karena tidak ada yang mau apa menjadi posisi itu jadi kosong itu vacant itu mengkosongkan ya terus kalau Ya. Uh, ya, Bu? Mister kalau translate, translation? Nah, itu boleh, itu translation. Nah, ini ini ini, Bu. Ini yang apa? Yang istilahnya yang maknanya itu berubah. Ini saya pengin menjelaskan yang maknanya itu berubah. artinya berubah gitu. Uh, iya, Jadi, iya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi misalkan ya, ya. vacation Vacation itu artinya apa? Kosongkan. Wah. Okay. Kalau vacation biasanya itu biasanya artinya libur, liburan kok, liburan kok, liburan oh, iya. jadi liburan. Maksud saya, iya, maksud saya di sini kan, dia kan, itu, maknanya mengosongkan. Nah, iya. dirubah menjadi, menjadi noun, artinya, arti, arti katanya itu berbeda gitu loh, jadi, jadi rubah gitu loh ya. Nah, oh, ini, iya. ini maksudnya, maksudnya ilegal, jadi jangan istilahnya itu, jangan oh, kalau vacation itu kan liburan berarti kalau saya libu saya pergi liburan gitu bahasa Inggrisnya I go I I go I go, I go packaging packaging gitu atau I take package it, salah ya malah itu nanti ini ya apa maknanya itu berubah gitu maksud saya sampai sini ada pertanyaan misalkan ini ini perubahan kata ya Mister ini untuk perubahan kata ini, khusus verb saja ya, verb saja menjadi non atau verb di akhir -akhir, atau memang pola yang seperti ini, misteri. Pertanyaan bagus, good question. Ini bukan hanya untuk berlaku dari verb sama noun, ya. nanti juga ada dari dari noun ke verb. Jadi kalau dari noun ke verb, tinggal dibalik aja ya, tinggal dibalik. Oh. Atau dari dari apa, dari apa, dari kata kerja ke kata. Keterangan, contoh saya akan kasih tahu ya. Ini saya akan buat slide ya. Ini bu, ya nanti ini ya, ini kan record ya, atau kalau mau dicatat juga nggak apa-apa. Kalau mau ini handy, maksudnya biar apa, gampang dibuka. Kalau nonton itu kan nanti harus nonton semuanya kan, jadi di skip skip bagian mana gitu. Kalau dicatat kan juga nggak apa-apa. Misalnya misalkan kata ini, Be begitu apa? Begitu Part of speechnya apa? Cepat. Dia cepat. kata kerja atau cepat. kata benda atau apa? Quick cepat. cepat cepat quick itu berarti oh, bisa eh berarti kata si siat oh, atau sifat atau sifat quick jelas ya. so quick ya sangat cep cepat cepat nanti objektif ya objektif objektif itu kata sifat ya berarti yeah. menjelaskan uh, kata benda dan nanti dia akan berubah menjadi eh, menjadi quickly, pernah dengar nggak nama? Quickly itu artinya eh, secara cepat gitu ya, jadi dia menjadi ad adverb. Contohnya akan saya, nanti ya, ya, saya akan kasih tahu contohnya. Uh. And I go to Saya pergi ke sekolah dengan cepat-cepat, atau cepat. cepat. cepat. terburu-buru ini boleh, arti jadi dengan cepat atau secara cepat. Kalau quick itu artinya cepat, tapi kalau kuit ini berarti secara cepat-cepat cepat. dengan cepat-cepat, ya, dengan cepat-cepat. Jadi li di belakangnya itu saya diartikan sebagai uh, apa? Secara gitu ya, secara cepat, jadi boleh kalau mau gampangnya. Contoh lagi misalkan. Uh, Easy, apa itu easy? Mudah. Mudah. Mudah ya. Easy, yeah. easy, mudah. Kalau diubah menjadi kata adverb berarti apa? Jadinya Easily. Easy. Easily, good. Yeah. Easily. Yeah, expert, ya. nah, Kalau buat contohnya gimana? Saya mengerjakan soal dengan mudah. hai I, I... I itu, itu loh. Exam itu In ini emang setelah s itu ada i-nya ya, Mister. Mana? Itu berubah, Bu. Jadi yang belakangnya y, ini kan belakangnya y yang depan ini ya. Ini kan belakangnya. iya, oh, iya. Kalau ketambah Y kan jadi lucu ya. i -Y -Y jadi gitu kan makanya salah satunya yang ini di GPT itu tambahi LEK apa LY gitu. Iya. Yeah, yeah. Jadi ini cuma penulisannya uh -huh. seperti itu. Kalau belakangnya seperti itu. Jadi ini ya uh, oh, iya, easily di sini itu artinya dengan mudah ya. Dengan mudah. Dengan mudah. Jadi ke, intinya kalau ibu baca kalau ada LY di belakang itu artinya dengan mudah. Dengan seperti itu. Iya. Atau kalau misalkan ini uh, Oh. Uh, sampai ya, eh uh, Diana. Slowly, slowly. Nah, slowly <laughs> jadi slowly. Kan bisa. Kalau ini apa, Bu? Kayak heavy. Eh, heavy itu apa? Berat. Berarti kalau heavy artinya apa? Secara dengan berat. Dengan berat. Misalkan I I I you know I change the water charge saya beli maksudnya saya ganti galon itu dengan susah payah gitu maksudnya. ganti water jack itu itu loh galon air itu loh kok galon air itu oh, iya. namanya bahasa Inggrisnya water jack, water jack itu kan berat toh kalau ya makanya bilangnya saya gantinya itu have, apa susah payah gitu heavily. tadi ada bilang slowly boleh slow boleh yes. dari kata apa Bu kata kata kerja kata asalnya apa? slow slow slow. Ya? Tuh, slow itu slow itu kan objektif ya yeah. kemudian tambahin menjadi adverb jadi dengan dengan lambat gitu. bisa bikin contoh salah satu one ini you nggak to make a example with slowly or heavily or easily forever? Saya bangun pagi. I I I I early I early good I early I wake up early good kan bisa role maksudnya dengan cara panti gitu ya. Dia ya, bisa. bisa early. Itu juga. Kalau misalkan I walk slow slowly. slowly. Ya. dengan lambat gitu. Maksudnya dia mungkin kakinya sakit jadi I walk slow slowly. slowly. Jalan dengan perlahan nah, Intinya seperti itu. Jadi Uh, intinya, oh, nah, kalau misalkan ini nanti ada, nanti berikutnya ada ini ya, saya kasih quiz beberapa ya, ini kita ini dulu, uh, soalnya nanti, apa, kalau terlalu makan waktu nanti yang bahas ini malah, malah nggak enggak sampaian gitu ya. Ini saya kasih contoh saja, karena kemarin tuh writing-nya masih ini ya, masih ada beberapa kelemahan, nah salah satu kelemahannya ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin? Ada pertanyaan? Oke okay, kalau tidak ini ya kita lari ke materi bumi ya Oke okay, Mister Oke okay, let's go Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah Mister. Sudah ya. Oke. Okay. Itu small ya. Kalau kalau misalkan belum belum enggak terlalu kelihatan boleh buka bukunya sendiri. Kan PDF-nya sudah ada kan? Nah, sekarang ini lanjutan dari kemarin ya. Ini cuma simple aja sebenarnya. Ini cuma latihan dari kemarin. Kemarin istilah apa? Go out. Go out artinya apa? Halaman berapa, uh, Ini masih bab tiga, bab tiga maaf. Uh, masih tiga, bab tiga ya. Ini saya nggak tahu. Ini masih bab tiga titik titik tiga, tiga bab tiga titik tiga, ya. uh, ini saja deh, nggak perlu repot perhatikan perhatikan ini saja ya. Mau beribasok mau nggak? Dibawa bawah tiang listrik. Basa basa Eh. Halaman berapa, Mister? Tahunnya nggak ada ya. Oh, Lihatnya okay. aja. Lihat-lihat apa? lihat Lihatnya saja. Ayat ini sudah saya jumpok. Tiga terakhir. Ada apa? Aku kemarin ada istilah out. Wow. What is out? I have told you ya. Saya sudah kemarin sudah beritahu ya. What is go out? Ini. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, perpergian ya, go out ya. Jadi kalau oke, oke, itu oke, Nah di sini ada beberapa kata perhatikan ada drink, ada college ya ini b, b ini b apa? oke, look at the highlight ada, go to, ada go for ada to ada nih gitu gitu ya. Nah, itu yang go to apa aja kira-kira? Go to concert ya. Perhatikan. kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan, ya, Miss. Kelihatan. ya? Jadi kalau go to itu pergi ke apa gitu ya. Jadi ke apa? Jadi misalkan contohnya itu ada pergi ke concert. Jadi go to concert. Jadi diikuti oleh tempat. Ya, diikuti oleh tempat, ya, Kultu, Kultu, Oke. go, go to konser. eh hai, lagi kita pakai yang ini dulu hai, hai, hai, hai, hai, hai, go to hai, Go to Japan, nah, good. Diikuti nama tempat ya. Go to Japan, good. Go to school, go to college, go to college, good ya. Jadi diikuti nama tem, tempat ya. Tempat. Tempat. Jadi misalkan go to, kalau misalkan nggak mau pakai yang di sini misalkan go to school tadi boleh. Atau go to uh, Surabaya misalnya. Go to Semarang itu seperti itu ya. Jadi diikuti nama tem nama tempat ya tempat jadi jangan-jangan go for semarang itu jangan ya pakainya go go to kalau merujuk ke nama tem, tempat ya terus tempat. bawahnya itu ada go for a itu go biasanya kira-kira mana go for a go for a drink sleep go for drink. Sleep. good ya diikuti oleh aktivitas, aktivitas ya go for go for a sleep go for a walk ya good go for a walk Pergi untuk jalan jadi diikuti nama aktivitas ya atau boleh itu go go for, a... go for, go for a party itu boleh go for, party. go for a party tapi kalau pakai party itu e nya hilang ya e hilang jadi sudah nggak pakai e lagi karena nah, itu ya kan mak. berarti partinya sama satu gitu kan, tapi kalau ini kan ada esnya kan, jadi punya ya. e itu hilang. Ya. Go for party gitu boleh. Jadi kalau go to, ininya begini ya, kalau go to, itu diikuti oleh nama tem, tempat ya, tempat kalau go for ya. Bawahnya itu go for itu diikuti oleh Aktifitas. aktivitasnya apa, misalkan Aktifitas. go for ya. uh, go for Aduh. sleep. Eh, soalnya itu go for uh, go for walk, misalkan seperti ya go for party go for a wedding pergi untuk pernikahan gitu loh jadi maksudnya pergi untuk acara pernikahan boleh misalkan go to go to wedding tapi artinya beda kalau go to itu artinya pergi ke ya kalau go for itu pergi untuk apa? Jadi al alasan pergi apa? Jadi makanya dibutuhkan ya aktivitas ya. ya. Oke, yang ketiga di bawahnya itu ada go out with. Nah, go out with itu pergi berpergian dengan. Ya. Family. Good, family jawabannya. Go out with family. Ya. Berarti kalau ada with, with itu dengan. Boleh misalkan I go to concert with my family itu boleh Jadi with itu berarti dengan With my friend Terus yang terakhir ya Yang terakhir ini agak susah karena ini diikuti oleh ing ya. Jadi misalkan go shopping itu maksudnya ya Go shopping, go skiing gitu ya Jadi yang belakangnya yang kata kerja terus belakangnya itu ada ingnya Iya. Yeah. Go, go walking itu boleh atau go uh, go eating itu boleh. Jadi eat kan makan ya. Ditambah katakan uh, ditambah ing jadi yeah. apa? Eating ya. Eating. Berarti. Eating. Go eating itu boleh. Go eating. Ya. Jadi kalau misalkan shopping itu tinggal tinggal bilang aja go shopping gitu. Jadi nggak perlu pakai go to shopping gitu nggak perlu. Nggak perlu pakai. <tuh> ya, jadi tinggal bilang go shopping, yeah. go skiing, go watching movie gitu nggak apa-apa. Agak ini ya, agak bingung ya. arti kalau di setiap belakangnya ada vapingnya itu nggak pakai tuh lagi, mister? Nggak pakai tuh mbak, intinya gak pakai tuh. Jadi dia apa istilahnya itu sudah. Jadi nanti ada rumusnya, jadi kalau ada to, itu tidak boleh diikuti oleh ink. Ya. Jadi misalkan, I want to watching, itu enggak boleh. Jadi, bolehnya I want to watch, I want to watch movie. Gitu. Jadi nggak boleh, I want to watching, itu nggak boleh. Jadi setelah to, itu tidak boleh diikuti kata kerja ketambahan ini. Intinya seperti itu. Kalau kalau seperti itu, nanti uh, ada rumusnya, nanti nanti saya akan jelaskan. Nanti ada bagiannya menjelaskan. Yang jelas, kalau go itu langsung inginya apa? Misalkan go teaching go walking, go watching itu langsung aja seperti itu Sudah kecewa? Sudah Oke okay. okay, ya, ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita lanjut ke materi kita hari ini Sudah ya? Terus, eh, sesuatu yang ini sebenarnya lengkap banget ya. Kalau kalau ini pertemuannya panjang, tapi karena kita nggak punya ini, jadi saya akan pilah-pilah mana ya, dipakai mana yang nggak. Oke, okay, sekarang kita akan masuk ke chapter 4 Ya, oke. Okay. As you can see here, uh, what is this change? Yeah. Talk about the question. Okay, I'm going to uh, ask a uh, question uh, some of you here, but perhaps all of you. Uh, do you have mobile? Do you have a mobile? Siapa yang mau jawab? Do you have a mobile? Langsung saja dinyalain aja kalau mau jawab. Do you have a mobile? Yes, I have. Yes, you have. What is mobile? What is mobile? My mobile is OVO. Good. Mobile means ya. Jadi kalau di beberapa negara kalau mobile itu diartikan sebagai HP ya. Jadi kalau ditanya what is mobile itu bukan mobil mobil car itu ya ada setirnya itu bukan ya. Mobile itu artinya ini apa gadget atau HP atau smartphone ya. itu disebut mobile. Mobile itu dari kata ini apa bisa dibawa-bawa itu mobile. Makanya kan mobil itu kalau di bahasa Indonesia kan mobil karena dia apa bisa keliling gitu What What do you use for What do you use it for What do you use it for She I See use mobile for For what For For watching For what For watching uh, information. Watching information. Watchingnya maksudnya apa bu? Watchingnya itu nonton atau baca atau gimana? Watchingnya itu watching yeah, yeah. information itu maksudnya bagaimana? Memantau berita atau bagaimana maksudnya? Bahasa Indonesia dulu. More reading information berarti, Soalnya, kalau information itu tidak, tidak watching ya. Jadi, mungkin reading atau... eh, uh, ya, reading, reading, yeah, reading, reading, gitu ya. reading, ya ya, ya. reading, ya reading, reading, reading, reading, reading, YouTube reading, reading, reading, reading, itu reading, reading, apa reading, reading, reading, reading, reading, reading, reading, reading, information okay, sekarang, uh, uh, Mbak Ega, uh, Yes, I yes, uh, how big is it? How big is it? how big is it? Berapa besar maksudnya? Berapa besar? How big? I forget mister. What? Eh, uh, berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? eh uh, not di di eh di bukan ininya ya bukan kapasitas kapasitas memorinya ya maksudnya kalau hobi itu berarti kalau pertanyaan seperti ini itu artinya ukuran laptopnya itu berapa is it big or small misalkan it's a 30 14, centimeter, 14, nah, 14, um, inch, it's 14 14 inch nah 14 inch good It's for 14 inch mm. hobi hobi is it it's 14 inch it's ya ada pertanyaan ada pertanyaan How do you uh, how how do you use it for? Eh uh, what do you use it for? Dipakai untuk apa? For <coughs> make homework. Home homework. Okay, right. Homework. ya. Yeah. Good. Right. homework untuk menyelesaikan tugas tugas kuliah atau tugas sekolah, gitu yeah. ya. Good. Yes. Okay. Ah. Uh, Oh Pak Baru ikut ya? Halo Pak. Ya sorry Pak, saya telat. Nah, ah, ada sorry, apa? Iya. Hmm. Baik. Cuma, cuma apa uh, saya saya buat ini mas, jadi yang ikut siapa gitu nggak ya. keliatan. Ini baru lihat semua. Oke. Okay. Uh, Oke okay, Pak, I, I want to ask you a question. Do you have a personal music player? Uh is it like a uh, Walkman or a uh, iPod? Yes. I I I I I I I iPod. iPod. Yeah, yeah. No, I don't have. You don't have one? Yeah. Okay. Just oh. only by mobile phone okay, if I want to listen the music. Okay, Because you know this book is made a uh, couple years ago ya yeah. perhaps it is still uh, the, they still use uh, you know uh, personal music player ya yeah. but yeah. today we have all all of them in our phone ya yeah. kita sudah punya aplikasi apapun di HP kita kan makanya tidak yes. perlu walkman tidak perlu apa iPod dan sebagainya Walkman uh, maybe you you still know about my age <laughs> Yes, uh, you know when I was when I Just was so long uh, ago. Yeah, when when I was a teenager, I I I have Walkman, but it is uh, on my phone because my phone is uh, you know Sony Sony, so it has okay. a feature of you know, Walkman. But I didn't know that Walkman means uh, cassette that you know that old, yeah. <laughs> yeah. Okay, now pay attention for this. Uh, look at the picture. Yeah, ini kelihatan ya. Gambarnya dari gambarnya kan kita tahu ini buku dari kapan gitu ya? Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Look at the picture. Uh, do you think these sentences are true? Do you think these sentences are true or false? Number one, number one, number statement. Nah, oke, okay, number one statement. Nanti oh. kalian ini ya uh, uh, memberi alasan apakah ini benar atau salah gitu ya? Mobiles, laptops, and sonata player were invention of, of the 2017, uh, is it true or false? Uh, honestly, I don't know, sir, but no. I think yes, I think yes, okay, you think yes, yeah. <laughs> okay, good. Yeah. Okay, what, what do you think, it is true or false, mobile, laptop, and personal music player were uh, invented In 1970s, is it true or false, according to you? Mua Biba? Ya, Mister. Uh, according to you, mobiles, laptop, and personal music player, were is the of 1970s? Is it true or false, according to you? Hmm false. Apa namanya? Oh, false. Ya? False, false, ya? false bilangnya false. Ya? Yeah, false. Salah. Iya, gitu yeah. correct false. Oke. Okay. Dan Bu Epon, are you, are you on? ya? Yeah. Bu Epon, are you on? Maksudnya, maksudnya ah, uh, gimana, Ustaz? Ini ini sudah gitu. Ini saya nanya Bu, Bu Epon ini gue gue buat ini lepas satu siswa yang Iya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gini. Maksudnya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada ada hai, ada Laptop sama musik player atau pemutar musik itu diciptakan tahun 1970-an. Kira-kira betul apa salah, menurut Ibu? Uh, betul apa salah, uh, gitu. Wrong. Wrong. Wrong. wrong kalau, kalau, kalau ini berarti bilangnya gimana, Bu? False, ya. False. Iya. False, ya. Yeah. False, gitu, false. Oke, okay, good. False, ya. Hati-hati uh, ya, kalau wrong itu artinya salah ini ya, salah apa? Salah uh, jawabannya salah gitu wrong. Kali kalau pernyataan itu lebih sering false ya. Ada true sama false, gitu ya. Kalau correct sama wrong. True, false. False startnya. Oke. Coba ada yang pengen baca di sini? Atau mungkin ini sudah ini aja? Di sini dijelaskan bahwa tahun the first mobile phone itu okay. Ada yang mau baca kira-kira? Oke. Okay. Uh, can I, sir? Oke, okay, good. Uh, Pak Barul. Oke, okay, okay. silakan, Pak. Sanggaran Rohim. Ya, nanti gantian ya. Oke, okay, the first mobile phone, Martin Cooper who work for Motorola in the USA met the first mobile phone in 1973. On April 3, rd he went for a walk in New York and used the new phone to call another communication company, AT&T. Oh, AT&T, the, the name of the company. Yeah. Okay, yes. this was the first mobile phone sale. Uh, oh, phone call. Oh, yeah, sorry This was the first mobile phone call. 10 years later in 1983 people could buy the mobile in shops. The Dynatac uh 8000 10000 8000 thousand x it was more than uh 30 centimeters long and it cost uh 3. $3. $3. $3. $3. $3. Okay, $3. Okay. Three dollar, three dollar, ninety ninety cent. Oke, three dollars ninety ninety nine nine five cent. Atau nine hundred cent gitu ya. Kalau okay. nine hundred, ya, sah? Nine nine hundred. Oh, three three three dollar, ya, three dollar, nine hundred, Oke, nine cents, oke. Jadi maksudnya gini, kalau apa kalau uang di Amerika itu ini ya yang itu tiga dolar yang tiga se di, di sebelum titik ya sebelum titik itu dolar jadi berapa duit apa duit ininya apa duit apa itu duit-duit-duit kertasnya nah sisanya itu yang 995 itu sennya duit apa itu duit ini loh duit keping apa duit-duit recehnya duit itu Oke okay. bukannya ini sorry, sorry. Kalau iya. uh, apa sen itu cuma dua ya? Dua belakang koma enggak ya? Iya itu, ini. itu kayak uh, oh iya, uh, enggak? Iya, iya, iya, iya, yeah. ya, benar-benar ini tiga ribu, maaf mahal, tiga ribu sembilan Iya, saya lupa, okay, yeah. so, saya lupa. Iya, ya? Ini ini iya, iya, iya, It, it's so saya, expensive iya saya, saya kira ini titik apa titik ya ternyata koma maaf yeah. ya enggak lihat oke okay. uh, tadi benar ya kalau belakang itu nanti kalau koma dua ini ternyata uh, apa? Uh, kalau titik dua di, di setelah itu setelah angka itu itu berarti sen ya ini maaf okay. saya tadi saya melihatnya tak saya kira titik ternyata koma ya uh, itu intinya uh, jadi intinya di Amerika itu ada istilah sen sama dolar kalau dolar itu apa e, pakai uang kertasnya kalau sen itu uang ininya loh, uang recehnya gitu ya uang receh itu tidak bisa dianggap sebagai dolar dulu kalau nominalnya itu belum ini belum belum apa belum jadi e, bulat kalau sudah bulat baru baru bisa dibilang dolar oke okay. terus tadi ada ini ya 1000 thousand x itu boleh dibilang x uh, triple x X gitu boleh atau tri okay, triple AAA NX, AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA itu bukan AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA Ya AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA nggak AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA triple, o atau triple zero gitu boleh. Okay. Okay, okay. thank you sir. Good, good. Uh, thanks Pak uh, uh, Barul, ya. it's yes, very good. You are welcome. And then, uh, Bu Zarina, are you on Bu? Yes, Pak. Welcome, uh, ya. Selamat datang ya. <laughs> okay, maaf terlambat, Pak. Ya, santai-santai. Okay, coba baca ini Bu, yang the first laptop ini Bu. The first laptop. Okay. The first real laptop was the grid compass. A British man, William Mogridge, Made it in 19 at 1979 for Grid Systems Corporation. It was five kilograms and had a 340 kilobyte memory. It was very expensive, about nine thousand dollar. But the U.S. government liked the small computer and bought a lot of them. NASA used a grid compass on the space shuttle in the early. 1980s, 1980s ya. Oke, okay, eh uh, uh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Okay. jadi ini intinya menjelaskan tentang uh, ini ya laptop ya. Beratnya dulu ketika ditemukan itu beratnya masih awal ditemukan itu masih 5 kg ya. Bayangkan sekarang kalau apa? Kalau kantor gendong apa? Gendong laptop seperti itu pasti langsung sakit pinggang semuanya. Oke, okay. sekarang kita the first nama music player ada yang mau lain itu ujarina sama pak Baru jangan malu wismais ini sambil ini ya tes pronunciation ya terus halo siapa ini yang mau mana yang yang ini di tiga Bu. The, first personal, the, first, the first personal music player. Good. Uh, a German, a German, Brazilian. Andreas. Pavel. Itu nama bu, nama. Jadi enggak apa? Dibaca salah nggak apa-apa. Kalau nama itu. Okay enggak perlu yes. takut apel Jerman Andreas Pak Farrell made a share, share stereo stereo stereo stereo stereo Bell in in 19 and 72 19 ya yeah. enggak perlu pakai in in 1972 oh ya in 1972 okay good it had it had handphones and used uh, it had headphones and any used cassettes uh parel parel wants people to have music everywhere they won oh. he he met he met director of companies and they they listen the stereo bell That's stereo safe. bell but don on to Where? wear headphones and listen to music in public so Parel never saw okay. his yes, idea, idea okay. but his person but his personal music player the was the was the first the first was the first. Sorry. Sony Walkman has was, the the Sony Walkman was the second and people love it. Oke, okay, uh, thanks. Oke, okay, good. Uh, thank you, Bu. Uh, if you need to pay attention ya yeah, with the s in the Indian. Jadi kalau ada s di belakang itu tetap di tetap di ini ya, Bu. Tetap diucapkan ya, Bu, walaupun tinggal s-nya aja, tinggal desahannya saja gitu. Ya. Jadi misalkan kayak tadi, headphone, uh, headphone, pastinya masih, masih kedengar ya. Jadi istilahnya kayak kayak es mati di belakang gitu. Kayak, kayak kalau belajar tajwid kan gitu ada es mati atau mati di belakang gitu kan. Headphones, use kaset, kaset itu ya Bu. Oke okay. uh, perhatikan di sini ya, yang paling menarik kira-kira. Which one? Which one? Uh, which story that you think is more attractive to you? Which one? Yang terakhir itu menarik ya ceritanya. Jadi Pavel, Pavel Andreas Pavel itu dia menciptakan uh, personal music player. Tapi karena dibilang bahwa people don't want to wear headphones and listen to your music music in public karena dibilang seperti itu, jadi istilahnya enggak ada lah, orang yang mau pakai personal gender musik di tempat umum itu enggak ada yang mau, gitu. makanya dia tidak me, tidak membuat tidak memproduksi masam gitu ya. alhasil temuan dia itu hanya sebatas ide jadi tidak pernah dijual nah yang menjual itu malah Sony, Sony itu punya ide yang sama dan dijual gitu. makanya eh, apa, Andreas Papel ini inventor tapi tidak istilahnya itu tidak dikatakan sebagai penjual pertamanya, yang menjual pertama itu Sony, tapi yang menciptakan itu, itu adalah hmm. PAFES. Ya. Oke, perhatikan itu ya. Intinya kalau ada S di belakang itu soundingnya harus ini ya, harus terdengar ya, karena itu penanda ini, penanda grammarnya ya. Jadi kayak tadi headphones, terus kemudian ada uh, apa? Uh, uh, apa tadi ada directors, gitu, directors electronics gitu kan. Isinya itu kedengaran ya. Ini tidak perlu. Nah, sekarang ini ya. Coba ke Tadi yang ditemukan di situ apa saja kata ini ya, kata kerjanya. Tadi ada use ya. Itu bentuknya berubah menjadi use, ya. Kemudian ada work itu berubahnya jadi apa? Ada yang tahu? work work, work ya World yeah. World jangan jangan worket, ya. jangan World World World World World World World World World work World ya. World yeah, uh, ada, ada ada ada ada World ada di apa tas apa <laughs> Kemudian ada like, jadi apa? Like, like, like, like, like, like, want jadi apa nih, ayo? Wanted. Wanted, wanted ya, wanted. wanted, good, wanted, mm -hmm. jadi jangan want gitu ya, itu malah salah karena ada T di belakang terus kemudian ada D gitu kan, jadi kayak double, double mati malah bingung nanti, bilangnya wanted gitu ya, wanted, good kalau yang nomor lima ini bagaimana Tadi masih ada ada beberapa yang salah nomor lima ini bagaimana listen Good. listen listen listen walaupun ada ide di belakang tapi bukan dibilang listenet, senet gitu ya Jadi masih saya pernah ngajar itu ada beberapa mahasiswa itu yang bilangnya listenet, itu salah ya, yang bilang listen Oke okay. yang nomor enam love love love ya Bacanya bukan love ya. Yeah. Love itu love. Eh uh, love itu orang Indonesia itu love. Yeah. Okay. <laughs> yang benar itu love. Yeah. Ya. Love bukan love. <laughs> Kalau love, love itu itu cara orang Indonesia bilangnya love tuh padahal love. Oh, oh lu ketawa? Love. Oh. Ketawa apa? Love. Ketawa love bahasa Inggrisnya apa? Love. Love. Love. Love. love. love. love. love. Ketawa itu alam ah, gitu. Kalau ini love. Jadi hati-hati kalau bilang apa I, I love you berarti saya mengetawakan kamu gitu ya. Jadi bukan, <tuk> <tuk> bukan mencintai malah mengetawakan kamu gitu. Jadi hati-hati. Very, very similar. Jadi mirip ya. Mirip tapi maknanya itu bisa bisa berubah total gitu ya. Nah, itu bentuk reguler ya. Tadi kemarin saya pernah nyinggung kata reguler itu seperti yang belakangnya ede E D -e. Kemudian ada yang irregular. reguler itu yang tidak jadi made, bilanya Bilangnya made, kan made M M ya. Kalau made M agak gitu. made dibantu itu, itu. Hmm. ya. Kalau ini made saja, gitu made simple. Gak gak ada kayak sun ai aja. Made. Ya. Mungkin bisa ditirukan ya. Gak ya, nggak perlu mike nya nggak perlu dinyalain nggak apa apa. Ya, ditirukan saja. Biar terbiasa. E 8 itu apa? Jadi, when when. When. When, when. Ya. when when. Ada tehnya tapi agak agak hilang gitu. When. when when. Kalau kalau when enggak ada tehnya itu artinya uh, kapan kan? Yang when itu loh ya. Oh ya when. Oh. Jadi when. when ada tehnya, ada tehnya di belakang. When. Cos jadi apa? kos kos ya kos sama oh, kos sama pantasnya pernah tahu ya, ya jadi jadi tidak nambah ede tidak berubah apapun tetap sama kos. kos kos berapa gitu ya itu seperti itu sama seperti halnya put pernah dengar kata put put saya mengambil put. Men, men bukan mengambil menaruh ya put put oh, iya, men oh iya, mengambil, ya mengambil di ya itu mengambil ini put menaruh put ini uh, bentuk satu duanya sama put put put bentuk tiganya pun juga sama put put put hmm. Hmm. jadi kan kalian nggak pernah mendengar kata put, gitu enggak ada ya Hanya put karena memang bentuk satu duanya put semua ya hmm. sama seperti halnya ini apa apa ini di si kolom komen Cat, cat, ya. bentuknya kan kator oh. bentuk kedua enggak ada katet gitu kan enggak ada. Oke, okay. uh, head, jadi head, head, good, ya, head. Head, ya, itu head, uh, pakainya mati ya, dalam mati di belakang ya, head, bukan T ya. Kalau head, itu yang pakai T di belakang itu artinya topi. Head, kalau head, benci head Hat hate, hate hate hate head speech jadi kononnya beda hate head speech bukan head speech ya itu kalau kalian dengar head speech itu polisi bilang head speech itu itu salah ya berarti ada a-nya ya? ya hey hate, hate. Ya, hate. Hey. hey hate hey speech hey head speech head speech bukan head nah, saya saya dengar itu kan bilang-bilangnya head speech padahal hmm. itu salah ya hmm. <laughs> oh, okay. iya salah itu Baya kan kayak gitu. Hi, what what? Boat Oh boat. Boat. Boat. Boat. Boat. boat. Ada banyak boat. ada g-nya? Ada. Oh nggak ada langsung t kan? Boat iya langsung, gitu t. Ya. So, langsung t. Saya sorry saya gak ya boat? Boat and number of mat mit mat mit jadi mat ya ini jadi mat ya it mat mat mat pakai teh ya belakangnya mat ya mat mat mat kalau mat yang belakangnya pakai d itu artinya obat med. medicine medicine ya jadi kalau, kalau mat marah mat marah mat itu mat jadi dia agak med. agak mulutnya agak dibuka mat oh mat oke okay. mat ini Mad, mid. mid, jadi mad. Kalau bedakan sama mad, mad itu obat tapi kalau marah mad. mad. Jadi agak-agak nadanya, intonasinya itu agak naik. Mad, oh, mid. Mid. Ya. Ini kalau belajar bahasa Mandarin, tapi bersyukur ya yang disitu cuma beda cara mengucapannya saja. Kalau bahasa Mandarin kan beda nada itu beda hmm. arti loh ya. Saya pernah belajar bahasa Mandarin itu ngapalin intonasi itu. Hmm. Oke. Okay, eh, uh, saya jadi. Side. Side. Side. Karena boleh. Side. Side, boleh. Kalau yang forty? South. Oke. Okay, sekarang. Oke. Okay, sekarang saya yang menjelaskan. Itu masih ini ya. Bisa didengarkan ya sekarang coba kita dengar nanti bicara seperti apa ya nanti comparison aja oke okay. bandingan saja saya akan perdengarkan ya, saya cari. Nah, gantiin gulingnya tuh kasih gantiin guling gak nah, kedengeran ya not yet not yet, not yet sudah dengar bu? belum? belum bisa not yet Sumpah. belum terdengar sebentar ya Nah, ini saya ini dulu berarti screen-nya belum -belumnya. not yet not yet. belum sih Not yet, mister. Nah, sebentar. Saya ini dulu. Oke. Okay, regular 1 okay. used. used Mana tadi? Bilangnya? Use use use use sering ada ada deh mati di belakang. Terus 2 worked. Bagaimana tadi? Worked. worked. worked. Right. Uh, Coba uh, worked. Coba diperhatikan di bukunya masing-masing ya. Word Kemudian three liked. Mana tadi? Like, like, liked. Four wanted. Wanted, wanted, wanted. Five. Listened, listen, listen. Jadi biasa, listen biasa, tapi uh, ada ada ide-nya di belakang listen, listen pelan-pelan. Six, loved, love, love kan, love, love. kan, pakai e kan, yeah. love, bukan love ya, <laughs> love. O-nya nggak bulat O-nya nggak regular Seven. Made. Made. Eight. Went. When. ya, berasa ya, When. Nine. Cost. Cost. Ten. Had. Had. Had. Had. Had. Had. 11 bought oh titik grafnya itu ada tapi hampir ya 12 met. Met. met met met 13 said sat jadi agak ke a said kemudian belok ke Lebe i said said, said. Jangan Sa'id gitu ya. Sa'id. <laughs> <laughs> <laughs> Misalnya memang Sa'id tapi bacanya jangan Sa'id. Bahasa Inggris tuh saya pernah, teman saya kebetulan Sa'id gitu ya. Terus kemudian Sa'id bilang gitu kan bahasa Inggris jadi Sa'id, Se'id. Terus gitu. saya sama Sa'id, Se'id. 14. Sold. Sold. Sold. Sold. Sold intinya ya, jadi bahasa itu semacam punya tajwidnya sendiri ya, jadi bilangnya intinya itu ada semacam penekanan di akhir, jadi ketika mati itu ada bunyinya sendiri, makanya perhatikan dan juga bisa mungkin kalau bicara itu tetap ada gitu ya, karena itu menandakan maknanya itu, jadi kalau dehnya hilang itu maknanya bisa berubah, gitu. ya, jadi terbiasakan aja gitu ya. Oke sekarang ini coba ayel langsung dikerjakan bareng-bareng. Kira-kira uh, ini yang mana gitu ya? Ini ada beberapa kata kerja. Ini coba kita langsung pasang di uh, ini ya di tengah-tengah itu. Tapi ini yang dipakai bentuk keduanya ya, bentuk keduanya ya. Jadi bukan bukan ini kan bentuk pertama nih yang yang atas tuh. Use work, nanti kita pakai yang bentuk keduanya ya. Oke, okay, nomor nomor satu saya yang mulai ya. Saya mulai, nanti akan ini saya tunjuk kemudian yang nunjuk-nunjuk semenya lagi gitu ya. Oke. Okay. Mod, Mort, Modridge use for Grid system corporation next uh, Pak uh, Baeka deh Mbak Eka silakan nomor dua his laptops. his laptop his kira-kira apa itu Mbak his laptop di laptop, kemarin Mister, coba Mbak nomor dua itu gimana Mbak? Kalimat kedua, kalimat kedua, di laptop, laptop, cost, itu cost ya, cost about, cost, about, 9, 9,000, ribu American Government. 9,000 dolar gitu, dollar ini jangan lupa. empat puluh empat, empat ratus empat puluh empat, titik ratus empat ya empat, empat ratus empat ya, empat ratus empat ratus empat ratus empat Nunjuk. empat ratus um, Bu Habibah, yuk, lanjut, Bu. Pat? Bu Habibah, halo? Halo? Ya. Coba, Bu. Coba, Bu. Di AMI, Amerikan, go for... Kabupatenya. Mm -hmm but the American government yeah. government what? Hmm, work them, bukan Ya, yeah, them work them, good, work them and and yeah. and lanjut lagi nih ya yeah. work them and apa? Hmm, make them, bukan? use them ya, yeah. use them Oh use them. Use bukannya tadi sudah nomor Sorry. satu mister? Sorry nomor satu tadi work ya, bukan bukan use maaf itu nomor satu tadi work Sorry maaf. Oh gitu. Berarti itu use ya nomor satu tadi iya. Okay. Maaf. Oke okay. uh, silakan bu, Pak nunjuk siapa bu? Uh, tunjuk. Palukman, Palukman, ayo Pak. Oke, okay, Mister. Eh, uh, next, eh uh, Pavel, eh, med, med, met met met the uh, stereo, stereo, stereo, stereo, stereo, stereopel, stereo Stereonya, in nineteen seventy, nineteen, seventy Itu bisa, seventy langsung uh, ini aja. Saya lanjut saya aja ya. Mr. Baru. E uh, bla bla bla to some electronics. Oke, okay, Mr. Baru ayo Pak. Yang ini Pak, yang he itu. Di he? Uh, he worked. Oke, okay, he worked. I he? he worked. Bukan. Gorbunya oh, tadi, ya, ya, tadi sudah, Pak. Ya. work sama use Sudah iya, Pak. Kira-kira itu some electronic companies. Kan? Kalau bingung lihat atasnya tadi, bacaannya kan udah ini cuma ini aja. He, uh, he, he, has. So, okay. he, sold. he, he, go, some. Go, he, so, went, he, went. Ya, yeah, he went, good, benar, he went. Oh ya, yeah. he went, he went to companies. some other companies and, and he he and he meet the director, imagine. Oh, oke. Okay. The characters. Oke, okay, selanjutnya Pak Baru, silakan tunjuk. Sudah semua, belum ya? Siapa Sudah. ini? <laughs> Lanjut lagi, oper lagi nggak apa, apa? Tunjuk saya lagi juga nggak apa, apa sih? Bu... Oh, yeah. <laughs> bu nawia bu nawia bu nawia bu nawia ayo bu Iya, pak day, day? It... o oh, day ya pak. day day day day, day... Meet. meet the personal stereo day what day day, okay. meet... day what day meet met met Day matte, Matt tadi sudah, Bu. Oh, day. sudah, Day Day Liston. Oh, ya, Day listen to, to do. do. Stereo, but oh, oh, oh, oh. was oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Titin Oh, oh. Ibu Titin, Ibu Titin. Ibu Titin. Okay. Because it, because it's by handphone, because it's by handphone, karena dia membeli handphone, handphone kos it, it, it, it ya, iya, iya, iya, Dan dia mendengarkan kan, dia mendengarkan beberapa stereo, tapi katanya dia itu jelek. Iya, maksudnya itu, karena tadi kan sudah, apa ya kira-kira. Bye. Hey, bye. And then siapa ya? Siapa terakhir bu? Satu lagi. Uh, Miss Yarina Asri. Oke okay, bu, bu Yarina, bu Asri, uh, Mrs Asri. Silakan bu. Tanya terakhir. They? Okay. They said no one wanted to listen to music with headphones. Salah bu, yang benar no one bought Oh, no okay. no board, oh yes. Maksudnya, mereka bilang kalau nggak mau gitu loh, nantinya nggak bakal mau beli gitu. Definition oh, yes. music. Gak ada yang dengerin musik di okay. gak ada yang denger musik dengan menggunakan headphone gitu. Mereka berpikir kalau apa dengerin musik pakai headphone itu ide yang buruk gitu loh. Karena waktu itu masih kalau dengerin musik kan masih pakai itu toh, pakai apa? pakai itu loh kiringan hitam itu loh oh iya ya, ya nice. jadi kalau dianggap kalau pakai headphone itu malah ini malah apa malah ide buruk nggak ada yang mau gitu. idenya itu gampangnya idenya itu ditolak gitu. tapi sebenarnya malah malah ini ide, ide yang laku gitu oke okay, ya good nah uh, nah ini yang saya ingin simbung kemarin Kemar uh, beberapa dari teman-teman di sini kan masih ada yang ini ya agak agak bingung dalam mengucapkan tahun dan bulan ya ini ada ada ini kebetulan kita sampai di sini Sir, kalau tahun itu dibagi dua ya berarti ya sembilan nah, belas dulu naik sembilan tiga oke saya akan jelaskan ya sebentar saya akan mm oper ke ini aja oper ke apa oper ke slide slide slide kaya sebentar Oke, okay, uh, tahun ya. Oke, okay, uh, sekarang sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Selamat, saya. Sudah, mis Clear, Mister. Okay. Tahun itu, uh, ini ya, Bu, dibagi dua. Jadi, penyebutannya tidak perlu, eh, dua tahun, eh, dua tahun, dua tahun, dua jadi dua tahun, dua 1934. dua tahun, dua tahun, dua tahun, 34, 34 Perhatikan ya Hati-hati uh, penyebutan terti sama empat, ter tiga ti sama empat, ya. tiga puluh empat, tiga itu, itu tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga itu empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh Pakai N enggak? Ya, kalau yang ini kan 19, Bu. Berarti 19 thirty and four. Enggak, maksudnya ninety and thirty tidak perlu Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Nah, ini ini yang saya ingin saya singgung ya. Tidak perlu pakai N. Ya, nanti ada ada yang N. Ini ini contoh dulu. Terus kalau misalnya kayak gini. Bagaimana tipangnya? 18 seventy 18 73. Nah, oke okay. perhatikan ya kalau misalkan bulangan itu acak seperti ini itu kalau penyebutan tahu itu tinggal dibagi dulu tinggal dibagi dua penyebutan awal karena penyebutan akhir kalau misalkan ada-ada 02 kecuali kalau ada 02 di tengah ya. misalkan seperti ini ini kalau ada 02 di tengah itu tidak bisa dibagi dua, Jadi tidak mungkin misalkan dibaca 20 zero two uh, Itu enggak bisa ya. Enggak bisa ya. <laughs> jadi kalau ya, jadi kalau ada 02 di tengah itu tidak bisa dibagi dua ya. Oh. Yang, yang bisa adalah 2000. Hmm. Jadi dilihat dulu ini angka berapa? 2000. 2000. Uh, cara cara pengucapannya ya 2000 and 2. And 2. Mm -hmm. jadi, jadi bisa di ini ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau yang menggunakan 02 di tengah itu tidak bisa dibagi dua. Uh -huh. Jadi tinggal disebutkan ini ya apa uh, apa tahun itu bilangan bendaknya berapa tahun ta puluhannya uh, sorry, duanya disebutkan ribuannya kemudian ditambah satuannya uh, berapa? 2000 and Tuh, boleh pakai itu atau misalkan 2,000 and 2 itu enggak apa-apa, enggak usah pakai itu enggak apa-apa. Ya. Jadi tinggal bilang 2,000 and gitu nggak enggak apa-apa. Jadi enggak harus pakai 2,000 and 2 itu enggak perlu. Oh berarti, and itu nggak suatu kewajiban, Mister ya? Iya, itu, itu istilahnya sunnah. Oh sunnah, oh. <laughs> Biasanya kami 2,000 and 2,000 Iya, 2,000 and 2 itu cuma ya istilahnya itu enggak kampol seri, tidak, tidak wajib ya. Oh. Jadi bilang 2,000 and 2 itu nggak apa-apa karena memang gini. Kalau penyebutan tahun dan sebagainya itu identik dengan uh, ini ya, identik dengan asal muasal mereka. Jadi, kalau mereka orangnya orangnya British, itu kemudian akan menyebutnya seperti ini. Gitu. Kalau orang Amerika akan cenderung menyebutnya seperti ini. Gitu. Contoh misalkan, kalau ya, seperti yang kalian tahu ya, kalau di Inggris itu kan, uh, di, kalau menyebut itu kan bulan dulu, bulan baru tanggal, kemudian tak tahun ya. Ini kalau orang Inggris, kalau orang Amerika itu tanggal, bulan, tahun, uh. mirip seperti kita ya, mirip sama orang Indonesia. Jadi kalau kalian baca koran atau baca artikel di apa, di Facebook yang bahasa Inggris, kemudian ada tanggalnya itu penyebutannya kok dibalik, itu berarti artikelnya kemungkinan dari uh, berita ini ya Pak, ya. Penyebutannya nggih, gitu ya. entah dari Guardian atau Telegraph gitu ya, atau bisnis, bisnis, seperti itu. Tapi kalau dari Amerika, misalkan kayak New York Post, kemudian uh, apa Washington Post atau CNN dan sebagainya, itu biasanya bentuknya uh, ini, apa yang pakai yang uh, tanggal bulan tahun, itu mirip kita, mirip seperti kita ya. Nah itu juga akhirnya merubah cara apa ya, menyebutkan penyebutan tahun dan sebagainya itu menjadi bervariatif. nah intinya kalau 2000 itu kalau seperti itu tidak perlu pakai N. juga apa-apa terus, kalau misalkan kayak gini, gimana? Tujuh ribu dua 2000 and eh 2012 eh 20 2012. Oh. sudah bisa dipecah. Oh, dipecah. Boleh, oh, ya. boleh dipecah. Kalau sudah sudah boleh. Ya. 2012. Kalau yang ini mana? 2010. 2010. 2010 boleh atau 2010 thousand apa, apa masih nggak apa. -apa. Hmm. Jadi ini Uh, kalau belakang itu masih itu loh, masih di apa istilahnya masih diikutkan ini, diikutkan yang 02. Di, masih di apa? Masih digolongkan ke 02. Jadi 2010 gitu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini sudah ini apa? Total 20 elemen apa-apa. Jadi sudah sudah bisa dipecah gitu istilahnya. Sudah bisa diginikan seperti yang tadi. Jadi, sudah dibuka ya? Bagaimana cara mengucapkan tahun? Jadi, intinya itu yang membedakan apa? Teman-teman yang membedakan angka 0,2 di nol dua di tengah. Nah, kalau ketemu nol di tengah, tidak bisa dipecah. Iya, Bu, bisa jaringan ada apa ada? Bu, mau tanya? Kalau penyebutan tahun, misalnya seribu atau 2.100, ribu 2100. Ya itu ini aja. E, di belakang kalau di belakang ini. Biasanya ini ya Bu, e, nol di belakang gitu ya. Itu diucapkan bilangannya di saja Bu, langsung. Misalkan gini ya Bu. Iya betul, biasanya twenty 20 apa? Misalnya hundred gitu biasa boleh atau misalkan two and gitu boleh. Jadi biasanya di di diucapkan di seperti halnya apa ini Bu? Seperti hanya mata uang, ya. Seperti halnya angka ini loh, angka angka bilangan biasa. Misalkan, ya eighteen hundred. Jadi, tinggal ditambahkan 100 di belakangnya, Bu. Ekin hundred, jadi 02 itu tinggal dibacaan. 100 gitu maksudnya, siapa puluh lima, sembilan puluh 9000 sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, 100. Ini kadang kalau ini belajar sejarah, itu uh, bilangnya gitu, eighteen hundred, nineteen Gitu kan? Sering ada yang pernah nonton itu. History channel teman-teman di sini mungkin pernah ya. Kalau apa belajar sejarah? Itu kan in in in nineteen hundred, in eighteen hundred. Misalnya seperti itu. Berarti yang sangat berpengaruh di sini adalah letak double o atau 0. Kalau 0, 0 ganda itu depan, kalau 0 ganda di tengah bisa dibaca kalau 0 ganda di dua di belakang tinggal diucapkan 100. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah ini ya, masuk ini ya. Masuk ke buku lagi ya. Oke, di sini ada sebuah ini, apa, sebuah percakapan antara Sangmi sama ini. Sangmi dia akan menjelaskan sesuatu. Nanti ada ini kalian cocokkan ya, kira-kira tahun berapa sebenarnya dengarkan baik ya kali senin ya dengarkan ya. baik saya akan cek ini dulu apa itu sebenarnya audionya Sudah Track 46. Dari, mister, Sudah. Sang Mi. My first mobile Kalau phone. Perhatikan soalnya sambil Track di... Apa, Sambil didengarkan ya. Ambil dari awal. Satu, dua, Track 46. Sang Mi. My first mobile phone. Hmm. I think it was in 1998 then use it. I can't remember my first text message, maybe six or seven years ago. I'm not very good with technology. The first time I used a computer was at school. That was about 25 years ago. I think I bought my first CD in 1993. It was Cesaria Evera. Oh, my favorite singer. I got an MP3 player last year, and that's the first time I bought music online. My boyfriend gave me a digital camera in 2003, but it wasn't very easy to use. I have a good one now, and I use it all the time. Pelanlah Track 46. Sang me. My first mobile phone, hmm, I think it was in 1998. Angberapa tadi? tahun berapa? sebesar 198. 19? 1998. 19. 1998. 19. 1998. 19. Titik koma lah. 19. 19. 198. I didn't use it a lot. I can't remember my first text message. Maybe six or Maybe seven years ago? six, six or seven, seven, years, seven years, years ago. ago. Cool. Artinya apa kalau years ago? Years lalu, ago itu awal. Yang lalu, ya? tahun lalu. lalu. Enam atau tujuh tahun yang lalu. lalu. Oke, okay. terus... I'm not very good with technology. The first time I used a computer was at school. That was about 25 Mana years lebih? ago. 25 years ago. What? What is? What does it mean? About? About? What does about mean? About this apa? Tentang. Kata apa? About tentang. Kira-kira <laughs> Ya yeah, uh, Jadi about itu bukan artinya bukan cuma tentang ya. About itu kalau di, di, di apa diseb, ditulis sebelum apa tahun atau sebelum ini apa sebelum jumlah ada jumlah angkanya itu berarti kira-kira atau sekitar. Ya. Oh, Oke okay. kira-sekitar. Jadi kalau about uh, it's, it's about five years ago. Maksudnya kira-kira lima tahun yang lalu. Jadi kalau bahasa Indonesia nya kira-kira gitu atau uh, sekitar itu sekitar itu jadi tidak-tidak precise ya tidak precise masih tidak tidak tahu betul berapa tahun yang lalu gitu. jadi boleh bilangnya uh, about five years ago about six years ago gitu boleh ya jadi, Oh about di sini intinya arti, tidak cuma tentang ya keren about itu tentang aja <laughs> oh, ya <laughs> Terima kasih sama Mister. Di sini ada apot, ya. Ya. Yeah. ya. Jadi kalau kalau di sini maksudnya jangan bingung gitu kok ada tentang dua puluh lima tahun ya. dah. Itu bisa makanya. Kira, ya. Tadi yo mikir. Apot ya, oh kira-kira. Taruh. -kira. <laughs> Jadi nanti nanti apot itu ada beberapa artinya ya. Apot. Uh. Ini saya jelaskan aja sekalian lah. Mumpung ini, mumpung apa, mumpung ketemu. tahun itu artinya kan tentang ya. Apot itu artinya tentang. Coba perhati kan di kolom uh, komentar. Kalau itu artinya tentang. Tapi kalau misalkan gini, am um, Saya ini ya. Tolong ini ya, dia di kolom komentar ya. Artinya gimana ini? Artinya gimana? novel tentang kalau seperti itu ya artinya tentang is about my father novel well, tentang, tentang ayah saya eh ayah saya ayah saya saya kemudian oh bahkan. Sorry, sorry, maaf, maaf. salah, salah, salah, salah. Itu salah ya? Sorry, jangan, jangan dianggap itu ya? Itu auto correct Sorry, ini yang benar ya? Sore berarti kan? Kalau itu artinya apa? my ya, first kan first. coba. Uh, pertama kali saya datang ke uh, Kanada kurang lebih atau sekitar 17 tahun yang lalu first visit kunjungan pertama saya ke Kanada itu kira-kira 17 tahun yang lalu Halo. jadi kalau ada about diikuti tahun atau angka itu juga uh, apa, juga hanya sekitar misalkan uh, uh, gimana artinya gimana anak saya saya apa? gaji oh gaji anak saya gajinya sekitar atau kira-kira 3 juta rupiah sekitar gitu ya jadi bisa jadi bukan cuma tahun ya bukan cuma tahun ya yang bisa digunakan untuk nominal jadi intinya apa yang intinya pak kuantitas ya ada kuantitasnya gitu kan berat badan itu juga misalkan misalkan udah bang gitu kan berat badan saya kira-kira kemarin 60 kilo it's about 60 kg boleh kayak gitu Terus yang terakhir ini ini makna yang kalau yang ini gimana Kalau ini gimana Ini gimana? Ayo, kalau ini artinya gimana? saya itu pergi kira eh I'm about to go out with my friend kira-kira eh. ada yang bisa ngerti ini kira-kira about di artinya apa? gitu oh. ya itu akan ya Oh akan I'm akan jadi am about atau you're about atau she's about ya jadi, akan ya ini ya. ada tiga ini ya ada tiga art ya about itu punya tiga makna pertama bisa artinya tentang itu arti kamusnya yang tadi tentang sekitar ya yang ini tuh artinya akan ya jadi kalau I'm about itu mirip seperti apa ya itu artinya itu tinggi gitu maksudnya mendadak gitu loh bentar lagi mau berangkat gitu loh I'm about to go out itu maksudnya bentar lagi itu mau keluar gitu. jadi yaitu kalau bahasa Indonesia nya akan itu bisa akan bentar lagi gitu ya kalau itu itu oke sampai sini ada pertanyaan about Berarti, Mister, ini bot ini mirip kayak wheel, ataupun sal juga, Mister. Ya, akan nah, kalau yang di sini, ya, kalau yang di sini itu artinya will ya. Kalau yang di sini artinya wheel, ya. ya baik, saya kan juga saya kasih contoh lagi. Kalau dia akan Apa? dia akan memiliki oh dia akan memiliki anak pertama dia minggu depan gitu misalnya. Maksudnya adalah dia akan memiliki melahirkan oh melahirkan. Lama nya lama nya minggu, depan. minggu depan. jadi ya ini intinya gitu ya artinya have Have itu have her, have her first child itu kan bisa diartikan apa ya memiliki anak gitu kan tapi karena ini belum dilahirkan berarti kan sebentar lagi melahir seperti itu. maknanya itu bisa bisa berubah-ubah tidak tidak semata-mata ngikut kamus gitu jadi, jadi nanti nanti kalau masih bingung nanti terbiasa saja nanti saya saya ajarkan berarti itu bisa Limpinya, apa Uh, sesuai dengan kalimatnya kali disesuaikan gitu ya iya yeah, disesuaikan dengan kalimatnya gitu ya kalau kalimatnya itu tentang uh, diikuti oleh ini diikuti dengan nomina atau tahun seperti tadi itu artinya kira-kira iya gitu tapi kalau seperti ini itu artinya akan jadi kan mungkin kalian pernah dengar uh, the the the movie is about to be started filmnya akan segera diputar gitu kan? oh iya yeah, betul bioskop kayak gitu kan Yeah, begitu is about to, kalau misalkan kalian pergi ke, ke apa ke bandara itu kan the, the plane is about to land, landed. Pesawatnya akan segera mendarat gitu kan. yeah. Tidak bilangnya kan tidak. The plane will land gitu enggak ya? Kan, the plane is about to land gitu kan. Oh. istilahnya akan. Uh, itu understand. alternatif lain untuk bilang akan. Hmm. Gitu. Oke, okay, baik, Mister. Ya. Ya nanti ada ini ya, ini di record ya. Sininya ini tinggal dicek aja. Oke, okay, uh, lanjut ya. Enggak bisa. I think I bought my first CD in 1993. I, I CD in 19 1993. I I in 1993. 1993. Ya, 1993. Nanti. Enggak enggak. Bisa. Bisa ya? 93. It was Cesaria Evera. Oh, my favorite singer. I got an MP3 player last year, and that's the first time I bought music MP3 online. mp player last? Last year. Oh, last. Tahun lalu ya. Last year itu artinya lalu ya. Last. Kalau last itu artinya lalu ya last year berarti tahun la, lalu, last month bulan lalu, kemarin, juga kemarin, kemarin ya. Boleh boleh diartikan lalu, boleh diartikan kemarin ya. My boyfriend gave me a digital camera Karena in 2003. 2003. 2003. Yeah. Ini ini kalau pakai M itu British ya. Makan itu British bilang itu karena dari sejarah kan orang itu ini melepas diri dari gitu, maka cara mereka mengucapkan tahun, tanggal dan sebagainya itu But it wasn't very easy to use i have a good one now good, yeah. and i use it uh, all the time okay. okay uh today i think time is enough uh i think this uh what, this chapter can be concluded in you know in next week meeting so i think uh, uh we can uh, end the class now but before i end the class maybe you want to what you want me to answer some of your questions is there any question Silakan Bapak Ibu yang bertanya yang masih belum paham masih bingung. Soalnya yang apa soal dia itu cuma menjelaskan sama aku ya. Kebetulan tadi sudah jelaskan, jadi uh, sudah tidak perlu di ini nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Ya silakan. Bunawi ya yang bertanya saya cukup-cukup oh, jelas, ya? Cukup jelas ya? Ya. ini ya kalau bisa misalkan, misalkan belum jelas tanya aja ya biar saya enggak enggak ninggal ini tinggal gitu. tinggal pertanyaan gitu dengan ini ada yang lain pertanyaan enggak apa-apa cukup cukup ya? cuma itu apa Master nanti apa yang apa uh... Conversationnya nya ya? atau uh, radionya ya di di untuk berlatih oh. untuk berlatih Oh audionya audionya minta audionya uh, audionya iya okay. audionya uh, Masalahnya kan video itu saya suka itu penyakit budi <laughs> tahu budi budek, gitu. <laughs> cepet, budek cepet. Uh, jadi gini Bu audionya itu enggak saya kirim karena memang berat gitu loh Bu jadi eh uh, uh, jadi satu ini lebih dari satu giga kayaknya. Soalnya satu bendel sama buku yang lain. Jadi kan bukunya kan cuma ini kan A2 ya. Nah ada A3, A3 terus kemudian ada B1, B2 itu jadi satu. Jadi itu berat. Jadi makanya nanti tak pisah-pisah dulu kalau mau ngirim. Biar nggak krim semua gitu. Oh, baik baik. Kasih nanti gini semuanya. aja bu. Nanti gini aja bu. Kalau misalkan mau belajar pakai buku ini, perhatikan yang itu dulu, kerjakan soal-soal yang bisa dibaca sama ini. Nanti yang listeningnya nya dikerjakan bareng-bareng di budget. Oh iya. Baik, makasih. Sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lain? Tadi yang menarik itu yang tadi ya, akan tadi ya. Akan itu cukup menarik karena dalam bahasa Inggris itu kalau mengucapkan akan itu tidak ini, tidak semata-mata pakai will ya. kemungkinan minggu depan saya akan jelaskan juga ya nanti ditahan dulu, Berarti ya yang akan itu ya, Mister. Kalau menggunakan about yang artinya akan, itu ada tubinya ya. Jadi subjeknya masih ada tubi. Ya, ada I am About, oke. Okay, nah, Karena okay. about itu kan bukan bukan kata kerja, bu. About itu okay. uh, bukan kata kerja, kan? Makanya pakainya okay, akan Oke. Okay, okay. Harus yeah. ingat bahasa Inggris itu harus ada subjek sama uh, kata okay. kerja, okay. sama kalau tidak ada kata kerjanya pinjam dari tubi oh. yeah. pokoknya intinya itu jadi jangan sampai bilang I am tadi lagi ya yeah. kalau ini bilang start pokoknya perhatikan pegangannya itu ke kata kerjanya I kalau study, ada langsung, study. Nah, langsung gitu jadi jadi kalau sudah ada kata kerjanya Oh nggak usah pakai tuji karena tubi itu cuma cuma pengganti toh gitu, loh. jadi kalau sudah ada yang asalnya ngapain ngambil penggantinya toh, jadi malah malah salah nanti, seperti itu. ya, mister kadang di pikiran itu kadang I am study, I am it <laughs> ya, ya, dulu okay. dulu saya pun juga waktu ah. belajar bahasa Inggris juga kayak gitu, ah. intinya langsung aja kalau pegangannya itu kata kerja langsung pakai, karena bahasa Inggris itu nanti Iya, kalau kelas tuh kalau teman-teman di sini mungkin ada yang pernah ikut ujian toefl dan sebagainya, itu salah satu triknya itu adalah namanya subject and verb agreement. Jadi subject sama to be, kayak maaf subject sama kata kerja. Kalau sudah ada kata kerjanya, nggak perlu ini apa nggak perlu pakai to be, nanti sudah bisa mengerjakan satu satu soal yang panjangnya itu satu paragraf berarti enggak harus mengartikan satu-satu, Mister ya? Enggak nggak perlu, nanti ada triknya, ada tinggal cari subjek sama verb-nya apa. Sudah itu nanti yang salahnya mana pasti ketahuan. Itu oh. Ada caranya. Ya Kadang lu kebiasaan kami baca ujungnya waktu habis. Oh. <laughs> ada ditulis. Oh gitu. So. Makanya uh, subjek verb itu pegangannya bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu ciri khasnya setiap kata itu mengandung subjek sama verb. Uh, lebih tepatnya subjek sama predikat jadi predikatnya itu bisa kata kerja sama tubuh intinya diutamakan kata kerja dulu kalau dia tidak ada kata kerjanya pakai tubuh. Uh, tubuh karena di kalau karena kita sering salah karena memang di bahasa Indonesia itu kan tidak ada tidak ada apa ya tidak tidak harus pakai kata kerja gitu Contoh misalkan saya saya, apa, istri, saya hamil, misalkan. istri saya hamil istri saya istri saya hamil istri saya itu kan, ini toh apa? Eh, subjek? eh, subjek. eh, subjek. Hamil itu kan kata sifat, ya. eh, uh, eh, kan eh, ada, eh, ada eh, ada kata kerjanya toh. Berarti tapi kalau bahasa eh, kan bisa. My wife pregnant gitu bisa. My wife is pregnant. karena di bahasa kita itu tidak harus menggunakan kata kerang Oh gitu oke okay. baik mister makasih penjara mis selama ini Sesat. <laughs> <laughs> jadi diutamakan, diutamakan <laughs> ini aja okay. ada ini mungkin tinggal sedikit lagi uh, di sampai 9, mungkin 10 mungkin kalau misalnya ada pertanyaan uh, ada tugas mister untuk latihan yang dikit, -dikit? Uh, Iya, ini, ini kan tugasnya tentang ini ya, tentang bukti kedua. Ya, kemarin kan sudah, ya. Sekarang ini aja, apa e, simpelnya tugasnya gini aja: buat kalimat yang apa lima ya? E, enggak perlu lima deh, dua, tiga deh. Tiga ya, tiga, tiga, ya, tiga yang aja mengguna, aja menggunakan e, ini apa? Menggunakan bukti apa? Jadi, buatlah kalimat ya. Kalimat misalkan saya pergi ke mana gitu tapi menggunakan uh, ireguler. Jadi cari, oh, iya. carilah kata kata kerjanya yang ireguler. Yang tadi ya, yang misalkan kayak apa? Uh, When, cost gitu. Kos sama oh. Jadi reguler tuh yang ini loh, yang tidak pakai ed. Okay, yang pakai ed. Itu. When gitu mister ya. She, uh, she my pertama. Iya yang ini intinya yang tidak, ya. yang irregular tuh yang tidak umum, yang tidak pakai RD, Saya contoh ini. Nanti itu hasilnya difotoin apa gimana, Mister? Oh, hasilnya ini aja, Bu. Nanti dibaca langsung aja, Bu. Dibaca. Oke. Ditulis aja, Bu. Nanti dibaca langsung kita koreksi bareng-bareng. Langsung dikoreksi ya. nanti sama beliau, Bu. Sama, Mister Langsung di, langsung di -esos nah okay. contohnya ini ya bu teman-teman si put my money on the next next put my money bukan si put ya tapi si put karena put itu bentuknya sama put put put jadi ya mau mau sampai kapan pun juga bentuknya kayak gitu ini kan bentuk kedua ada yang tahu nggak next naik apa naik next, stand. next stand, ayo malam next malam next itu Ya, nightstand oh. itu bukan itu ya. Nightstand itu maksudnya itu loh, me Apa meja kecil yang biasanya buat lampu tidur, lampu tidur yang di, di sebelah ranjang. Oh, Misalnya itu punya toh. Oh, itu day. namanya nightstand ya. Nightstand. Berarti buat naruh buku, buat naruh apa? Sajadah segala macam itu, itu namanya nightstand ya. Oh, nightstand. Tulis ya. Nightstand itu namanya nightstand, ya. Oh, nightstand, besar. Habis kira malam mixer lampu <laughs> tidur dari kata itu, dari kata naik-naik dari kata apa ya, istilahnya kalau orang orang orang barat itu kan kalau mau tidur itu kacamatanya atau ini kan dilepas ditaruh di apa apa di meja dekat kasur itu loh. Nah, dari yeah. kata itu makanya katanya nightstand. Oh, iya oke, okay, Jadi kalau Bapak Ibu di sini punya punya meja kecil di dekat ranjang terus di, apa buat naruh sajadah, tasbih atau lampu atau buku gitu, itu namanya nightstand, ya. Okay, Selama begitu, uh, ada pertanyaan lain? Jangan, Bapak Ibu, sebelum closing, Bu Titin. Pak. Oh, Pak baru ada pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Oke, Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Uh, Oke, okay, uh, thank you for your participation And I guess I'll give it back to uh, And see you next uh, Wednesday ya yeah. See you next Wednesday ya yeah. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey. Thank you so much Thank you so much Mr. Nugroho Terima kasih Baiklah Oke, thank you so Nugroho. Uh, okay, uh, Alhamdulillah setelah selesai sudah kegiatan kita pada pertemuan keempat ini, semoga apa yang disampaikan oleh Mister akan bermanfaat bagi kita semua. E, baiklah, sebelum kita tutup acara, mari sama-sama kita membaca doa kepada Ratu Masjid bersama. Jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, uh, sebelum kita tutup uh, seperti biasa kita sesi dokumentasi dulu ya bapak ibu. Silahkan di open kameranya. Saya mohon maaf, ofem. Apa? Oh, iya. error. Okay. Oh, at least majority yang apa? Yang kebanyakan apa? Ada fotonya gitu? satu dua nggak mm. ada nggak apa-apa. Oke. Okay. Satu dua tiga sudah uh, thank you for your attention uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. terima warahmatullahi wabarakatuh thank you so thank much everyone. Mr. Nugroho